...nya. jadi lokasi punya akan saya sebutkan dengan lengkap. Burau Marko Wuning, Desa Nalungkarut, dan Apatan Kerambung Sidoarjo. sudah sampai burannya Ya, Bapak? Ya. Nggih. Enggak ada barang loh. Enggak apa-apa, Pak ya. Tempat, tempat. barang. di sini, Pak. Enggak apa-apa, Pak ya. Hmm. Mbak, mbak nuun sewu kalau nitip tas nggih. Ya. Hmm. <laughs> nggih, Kalau yang masih betul-betul mempertahankan budaya, hmm. itu Bali, betul pak. Budaya Nusantara ya, betul pak. Saya setuju itu pak. Semakin banyak turis yang datang ke Bali, ya yeah. Semakin diperkokoh budaya itu, pak. betul. Kenapa? Karena itu yang dijual, betul pak. Betul, pak. saya. Agama itu dihubungkan dengan budaya, ya. Yeah. Justru karena itu, kalau tidak ada itu, turis tidak akan datang ke Bali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 Bagaimana Kuli sebelum oh, iya. Oh, iya. Ini saya Berkeliling gak apa-apa? permisi. Eh, non sei, Terima <tuk> kasih. Aku Kita yang Mengenai ini, ya, mohon sekali, kalau mau pinjam dan di situ, yang diikuti, yang melihat yang ini kalau mau ambil dari depan dari anus silahkan siap siap <tuk> korong ramawantu koronambawantu sangbawan oh ing ngarapas raneat metatwat ma jaya dawat janya kan saptam prakti orang alam dar punya Sekolahnya atau menyatunya, atau baru mendengar sekolahnya? Karena baru seperti cahaya api, apa namanya api dengan panas, tapi bisa kita lihat. Masih bisa kita lihat, tapi kita tidak bisa memasuki pertumbuhan kemana lucu. Demikian, begitu. Demikianlah, Tuhan, kemungkinan dengan kita, mereka berbaur dengan kita, tapi Dia. Ya, رسul yang kami hati yang ada dalam setiap itu. Tapi kalau kita lihat tidak ada habis, tetapi beli hatinya itu ada Demikianlah Tuhan Allah. Itu disebut dengan bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana biasa. biasa. <gay> bagaimana beliau menjelaskan bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana dari minyak yang muncul dari perusahaan demikian saya hanya memikirkan ini dan tentang akan saya dari Tidak terlalu kita yang sampai bilang itu sama pandangan kosong dia penuh berisi tetapi seperti kosong. <laughs> <hiği> Itu yang kedua yang ini dia untuk Aku bersifat Iya, kita berbicara Tuhan yang bersifat sampai yang bilang transenden, transenden disebut nirguna brahma sudah tidak usah dibicarakan. Bila kita bersama-sama, Iwa Putri karena hamaji sang yang witi. Sudah demom soh asan om prasadastiti sarira siwa suci nirmalaya namah soha pranayam Sarasodhana Om Sudamam Suha Om Hati Sudamam Sikap Amustikarana, Karana Trisandhya Ngawin Om Kita bersihkan dulu kepada Sang Yang Suri Raditir Mohon Sinar Suci. Padanta ya nama Swaha kembang dahulu. Wah, dan Tayan nama suah gimengga. eh sampun sunting Ya inilah kawan kemerdekaan dari pura Marco wening oh, oke okay. <laughs> seperti inilah suasana setelah upacara Purnomo Sidi, non saya bu buat nggak video mawon. Kalau merasaan ngeri kok, bata nopo-nopo, nge? Nge, nonsai u pak nge? Nge, niki becinya. Oh, bejinya, nge, nge. Nge, nge. Niki napa Ini bejinya untuk pengambilan sumur. Salam lopat, bata nopo-nopo. Ini pesinya, ini sumur. Dan <tuk> saya panggil. Ini monggo-monggo. Terusun, Pak. <tuk> Terusun, Pak. <tuk> tangan, tersun, tersun, Pak. <tuk> tangan, Mana lagi? Okay. sudah. Beripun, pak? Semuanya sudah. sebelah. sebelah. siap. pak. Oh ya, ini tunggunya. Uh, ya seperti ini ini pas purnama sih di pas bulan purnama namun karena mendung tidak terlihat bulan purnamanya <laughs> apa Pak? Ya. Pak Pak, pak, pak Wayan niki. Pak Nyoman, nggih ngapunten <laughs> <laughs> supe male. Lah <laughs> sing ageng niki napa no, no Pak niki Wayan? Niki niki. Nggih niki. Itu namanya Bu. Patma. Patma sane. Patma sane. Patma itu adalah tempat pemujaan Tuhan. Oh, nggih. Sang Hyang Widhi Wasa. Sang Hyang Widhi Wasa ingkang utama niki Pak nggih. Terus ingkang niki Pak? Ini bale pepelik. Tari pepelik niki kene untuk perdewa Oh oke. Okay. Ni ngene bebantenan nggih lak niki nggih. Iye. Iki tempat. Kelas yang niku uh, sebelah kene iki sami ya, Pak nggih. Pa, sami pa, pa, kanan kiri itu. Kanan kiri nggih. Oh itu balai peselang tempat paiman tempat rapat. Hmm. Oh balai peselang. Lain <laughs> nah, ingkang kene iki Pak men sawu. Oh ini penglurah pengurus. itu para patih, para patih, para, patih, para patihnya nih, gih. Sama ikadus nih gak? Okay. Kalau yang sebelah timur itu, selatan itu, anu? Selatan. Balai penyimpanan. Oh balai penyimpanan. Untuk menyimpan pusaka-pusaka uh, atau barang-barang suci, itu, kan? Oh geng okay, geng. Okay. Siap siap nih. <laughs> Mas eu. Mas eu Pak. Iya, Pak. Om sehat Pak. Relokasi Pura Penataran Agung Margawening, Krembung Kerembung Sidoarjo diresmikan pada hari Sabtu Kliwon tanggal 21 Agustus 2004 oleh Bapak Bupati Dr. Andasadi Win Hintarso Kita lihat Seni-seninya kawan Nah Ini kan, nunceu pak? Pak laki-laki, nama ini apa pak? Ageng cirang? cirang? Tapi yang tahu. Oke. Kalau untuk memendak biasanya lewat sini, keluar sini, sama masuk sini. Oh, iya. Yeah. sampai ke depan. Sampai ke depan, Pak. Gih. Gih, gih. Siap. Kalau untuk odalan besok. Iya. Yeah. Odalan besok kuningan. Kuningan, iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh, ya tanggal 14, Pak, ya? Hah? Tanggal 14, kalau nggak salah, ya? Yeah, Sun Pak. Okay. <laughs> <tuh sesuatu> Ini ditaruh sini ya, Pak ya. Oh iya iya. Nggih nggih, amit seketap sama kula, Pak. Ya, ada dokumentasi. Iya. Di sana Saya menyimak sih, bisa dan dua ropalanya seperti ini Nikim lepet kembung nopo tulangan di pak Nikim. kembung Oh masuk kembung Desa Desa Garut karut. Balung karut, Balem, Garut. Yeah. ini kembung. Ya, ini adalah suasana Pura Alitnya Istilahnya, Pura-Pura yang dulu Di sini Didesmirkan tahun 1991 Oleh Bupati Edi Sanyoto Pura Kawitan Artinya, Pura Kawitan itu Kawitan itu dari kata Wiwit Yang artinya awal Nah, istilahnya jadi awalnya, pembangunan boroh ada di sini. Lokasi ini jadi yang besar tadi itu adalah borohnya yang baru, hmm. yang setelah direnovasi. <tuh> Kita kembali ke rumah Ida Romo Geniten Rumahnya tepat berada di samping Pura Om Swastiastu Om Swastiastu Romo <tuh>. Ayuh, nah,